Iki namanya angkruk, kan? Kita sedang mengejar sunset. Sunrise, sayang. Eh, sunrise. Di Dieng. Ini wisata baru dibuka. Batu angkruk adalah spot wisata yang termasuk baru di Dieng. Batu angkruk menyuguhkan spot menarik berupa jembatan kaca yang memungkinkan pengunjung lebih leluasa dalam menikmati pemandangan sunrise di Dieng Platu. Spot ini sangat cocok untuk berfoto dengan latar belakang pemandangan alami perbukitan dan pegunungan. Gunung Sindoro sangat jelas terlihat dari spot pandang di Batu Angkruk.